Maaf pak ya bisa bisa bisa minggir di sini sebentar pak bisa ngobrol-ngobrol gitu sama saya. Hai guys, berjumpa lagi dengan Loren Jindar Barber. Kali ini di pukul 00, Loren akan melakukan uh, vlog. Uh mencoba untuk menapaki dunia malam di luar mencari tahu, coba di sana ada apa saja nanti Loren ketemu dengan apa saja Loren ingin jalan-jalan terus untuk kali ini e, penasaran aja. dulu Loren masih, waktu masih bujang masih, itu sering-sering jalan-jalan di dunia malam, tapi setelah menikah Loren berhenti, dan kali ini Loren akan mencoba lagi jalan-jalan ya, untuk para Uh, subscriber jangan Barber uh, ikuti terus konten Loren untuk kali ini vlog uh, dunia malam ya uh, ini Loren mau berangkat uh, udah siap sepeda uh, tuh sepeda Loren oke okay, langsung aja jalan Loren sudah mengenakan jaket ya yeah. let's oke okay, guys uh, langsung berangkat ketemu dengan tetangga ini lagi makan tahu lontong <lasing> jalan, let's go ayo ya jalan guys, Loren harus berhati-hati di depan masih galian perbaikan jalan guys aduh, mana ini jalannya nah. toren akan terus jalan mungkin sampai subuh kali guys ya nggak tahu nanti muter-muter ketemu dengan apa saja setelah nggak tahu yang namanya dunia malam coba nanti barangkali ada apa gitu di jalan Oke okay guys ikutin terus ya Wow di luar hawanya dingin banget guys kalian sampai berintik-intik gitu. Dingin banget. Loren masih jalan terus, guys. Nguter aja terus nanti ya. nggak tahu tetap nyatikkan apa nanti. Coba Loren ambil ambil gambar ya. Pelan sambil tengok ya Tengok kanan tengok kiri ya. Oke Ikutin terus guys ya Di depan ada pasar guys Loren coba Untuk memelankan sepeda ya Karena Agak rame Mungkin Loren coba masuk ke pasar Atau gimana ya Oke Guys. banyak orang dagang yang mulai mulai menata dagangannya, ya jualan sayur. sekarang jalan pelan-pelan karena ini tidak lepas takutnya nanti ada orang, oke, okay. cuman muter-muter aja guys ya, sebentar-sebentar. Lihat-lihat di sekitaran pasar gitu. Lanjut, jalan. Loren coba masuk ke pasar gua ya guys kayaknya melenggang sepi sarbuah Tikungan tajam Di depanlah ada lampu merah guys pelan-pelan dingin banget guys di luar guys hawanya keren bertemu dengan pasar lagi guys tapi sepi ya enggak kayak di pasar yang satunya tadi rame dikit kalau di sini guys ini Loren berada di Pertigaan ya coba tengok-tengok sebentar sepi lanjut ini jam sudah menunjukkan berapa ya kosong satu Oke lanjut ya ada orang ya kayak kayaknya sih orang di rongsokan apa orang gila ya bawa rongsokan banyak gitu oh. coba Loren ikutin ya guys ayo kita ikutin di pertigaan Loren juga harus berhati-hati mana tadi orangnya itu di depan guys lap tidak kelihatan. Coba Loren udah nguluin di si Bapaknya. Gak tahu dia cari apa. Tapi Loren mau berhenti di depannya gitu. Nantiin sepeda dulu. Ini sepeda Loren guys. Ini si bapaknya. Bapak cari apa? Cari roksokan ya. E, Kalau boleh tahu rumahnya di mana Pak? Pasar Buah. Oh di pasar Buas itu. Boleh ngomong-ngomong Pak sebentar. Ini dari mana? saya dari Mojokerto gitu keliling-keliling bapaknya cari rongsokan dijual ya oh gitu pak ya maaf pak ya bisa-bisa-bisa minggir di sini sebentar pak bisa ngobrol ngobrol gitu sama saya apa? ngopi ngopi mana bapak? ini cari mana? saya jalan-jalan dari Mojokerto bapak udah punya uang belum buat buat ngopi nah itu nah, ini saya kasih pak ya buat ngopi pak ya enggak banyak tapi buat beli kopi aja pak ya ini, ini. ini iya cari rongsa kan tiap hari pak ya cari di sini pak hampir 5 tahun dan gak segeras oh gitu pak ya, ya. Oh, ya. ibu kandungan ibu tiri gitu loh oh gitu iya minggir-minggir dulu pak ada ada, ada ada mobil ada sepeda gitu iya gak apa-apa pak ya di, dibuat beli kopi aja uangnya ya, nah, ya iya iya monggo -monggo. bapaknya pergi guys katanya dia mau beli kopi dia cari rongsokan dari dulu tuh kasihan kotor dikit orangnya. tadi loren kasih uang seadanya ya buat beli kopi katanya Oke okay guys, lanjut kita pinong-pinong dulu, cari tahu dunia malam ya. Tuh bapaknya jalan terus ke sana. apa Loren masuk mau kebelat tipis, sebentar <tuk> guys. Ada bakso guys. Kebetulan loren lapar, coba loren beli bakso. Pak bakso satu. Iya. Ini makanan favorit. Biasanya kalau Loren lapar, nyarinya kayak gini bakso. Kamu pak Ji. Mau buka no bapak? Motor. Motor. Kok ya menten tasik satian? Okay. Nilai bika jamitan Mbak biasa deh Mbak. Jam sepuluh, jam belasan itu Mau ke Meriki, eh, tempat, yeah. kali, eh, eh, eh, eh, eh, eh, jam eh, eh, eh, bakso eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ada eh, eh, eh, eh, dulu guys, habis guys satu mangkok eh, eh, eh, lapar sih. Pun pinten, Pak? Nah. ini niki, kale meniku, ah. Nggih. 6.000 ya. Met ngini. Beginilah dunia malam. Malam menja mencoba untuk menunggu di ini kembali. Oke okay guys, lanjut jalan langsung pulang karena ini <tuh> udah pagi.